Selamat hari Raya Idul Fitri Minah laizin Walfaizin, Mohon maaf lahir dan batin Ya Siang hari ini Gue mau Coba ke pom bensin ya Kemarin gue lihat ada cewek Kayaknya cantik bro Tapi gak tahu sih berapa Kemarin malam sih Semoga aja dia safe siang Kita coba ya Kalau nggak ya lanjutlah ke kebumen, cari sekalian ya, nyebarin stiker nambangin apa ya itu mobil semua anjir itu dipakai mobil oke kita cari pom bensin yang lain ah. gak apa -apa lah gak apa-apalah kebukmen kalian gitu ya jalan-jalan sebenarnya dari kemarin nih gue udah niat mau ke situ bom cuma kok kemarin Ceweknya nggak ada sekarang ada tapi di bagian mobil sih Pas terus oke okay, gak apa-apa ya kita lanjut Kalau siang kayak gini kayaknya sepi kalau cewek ya bro Pasti banyak yang pada di rumah atau ke tempat saudara gitu pada silaturahmi Karena baru, baru hari ini lebaran Pasti pada cari kesempatan buat silaturahmi dulu Mungkin besok kali ya Besok mulai pada ramai, terutama ke tempat wisata. ini kebumen bro kota kebumen kota yang penuh tempat wisata Oh, memang sepi banget cuma laki-laki semua anjir. Gue pengen ada ceweknya gitu. Buat sambil digodain gitu. Itu ada ceweknya tapi bagian apa? Nga. Ada kereta kali ya, pemacet panas banget minumasa esan ng buong Anjir, pom oh, di mana lagi ya? Cantik. Coba terus ngampret Sekali ya, enak ya. Oke, kita muter dulu aja. Kalian cari siapa tahu ada cewek gitu. само Bro, ini alun-alun ya, bro. Alun-alun Kebumen udah kita puterin, kita lanjut. Ini cewek, bro. Mantap ini. ini, ini ayam di sebelah kawasan na kalih, ya. Oh, Bensi sebelah -so sana, belum hmm. nemuin sana ya anjur ini gede banget ini apa trio supermarket oh ini mall baru trio namanya bro Pertalit dia sih. Sini apa sana? Sini. Pertalit. Pertalit. Istirahat raja Lima puluh.